Oke, okay, ini dia Suzuki R3 Hybrid Tipe Sport. Oke, okay. mau lihat semuanya? Nih dari lihat dari eksterior, dia sudah lengkap ya. Udah ada body kit, udah ada DRL juga, lampunya juga udah LED, pakai proyektor ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini gitu di titik filternya. Oke, okay. terus kita lihat ke samping sini. Pelaknya dia udah terbaru ya. Kalau yang dulu tuh dia uh, model ki model kipas ya. Nah nggak tahu ini model apa, -apa <tuk> ini. <tuk> Nah ya, kita lihat ke sini. pintunya dia room, ya. udah chrome ya. Ada kelas juga tuh. Kelas. Nah, ini kelas cok. Nah ya, kelas itu. oke <tuk> dia udah udah ada retract ya ini chrome cakep cok udah ada startup engine ya Nuh. ini varian tipe matic ya oh, ini sport matic dia ini cakep cok nih dia ini tuh padanya itu udah ada kayak karbon gitu coy, oke, kan? cakep coy, cok kita nyalain dulu, gelap cok. Nah, no karbon, gantong cok, no. Hey kan cakep sih ini mobil low mvp tapi udah kayak keren gitu cok. Kalau kalian pakai sih, pasir asli, no. Cakep kan? Ini sih nyaman sih, nyaman. Di sini ada pendingin nih, pendingin. Nah ada ini ini pendingin buat kayak buat pendingin air sih ya bukan udah buat pendingin rasa iya <tuk> <tuk> nah dia joknya dia masih bahan fabric ya belum kulit joknya masih biasa emang joknya masih biasa terus apa lagi ya gue mau nge-review apa? bingung anjir gue baru, baru pertama kali vlog ini <tuk> ya kita salah asalan aja ya guys ya nah ini dia R3 sekarang udah, udah ada udah cruise control, cok. Tahu nggak cara ketipin cruise control? Nah, nanti gue bahas satu-satu. Oke, okay? nanti gue bahas satu-satu. Jangan semua lah, Ambil juga baru-baru. <laughs> nah, ini di pintu belakang ya. Nah, di pintu belakang itu dia udah, ininya udah apa? Ada kain gitu ini. Namanya kain <laughs> nah, itu cakep ya. ya. Sumpah sih, gue baru-baru vlog begini nih. Nah ini masih masih pabrik ya joknya jelas kan. Udah, udah double bower, terus juga lega banget sih. Belakangnya juga nggak sempit sempit banget sih. tuh belak cok, Nah udah keliatan kan sekarang. Nah tuh lega cok. Oh kan lega. Nah r3 sporty juga dia udah ada spoiler nah spoiler tuh gini, dia ada lampang Suzuki sporting ini. Keren sih. Spoilernya cakep. Supaya cakep, nah hybrid. Cuk, R3 hybrid ini bukan lambang dong. Emang ada hybridnya gitu loh. Nanti ke uh, manfaatnya hybrid itu apa? Kalau emang mau nanya-nanya, boleh-boleh. <laughs> nah, ya, untuk penampilan sih oke banget nih sih, sepatu dari samping tampan ya tuh tampan dari samping aku tampan <laughs> ya ya? seralah terserah lah gua. vlognya asal-asal aja cok ya? Tuh. ya kan? ganteng cok! buset! Woo! ini harga 200 jutaan ini mobil mulut buset ini harga 200 jutaan ini keren banget begini udah hybrid udah careless bah pokoknya sama ya <tuk> <tuk> ya, sudah cakep ya. Yuk kita buka kap mesinnya kali ya, biar tahu ya. Oke. Okay. Nah, kita buka kap mesinnya ya. Ada yang tahu buka kap mesin di mana? Mana ya? Mana sih kap mesin? Ah, ngumpet di sini, Cok. Di kolong tuh. Adanya kolong sini nih. Nah, kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Sini, Cok. Nah. Tarik nah. Oke. Okay kapasinya udah buka Cok tinggal buka aja nih susah Cok mana sih <laughs> aduh buset berat banget ini ini ngangkat kapasinya aja berat banget benih nah di sini udah ada peredam tuh ada peredam ini misalnya ya ya mesinnya masih kali 15 b kal 15 b untuk mesin sih kayaknya sama sih sama yang ini nih setampan juga nih cuman ya memang bantingannya sih banyak yang bilang ya lebih enak low MPV lah ya karena kan dia kan memang desainnya untuk jalanan rata gitu ya kalau ini kan dia desainnya untuk perjalanan yang kayak off-road off gitu lah ya udah lah ya sampai sini dulu nanti kalau emang ada yang mau nanya jangan ragu-ragu dan jangan bimbang mau nanya apa juga kita jawab <SILENCIO> ya <SILENCIO> mau nanya angsuran mau nanya tdp berapa atau mau nanya spek apa saja atau mau nanya apapun terserah ya bebas nggak dilarang yang aneh-aneh oke okay. ya saya Ansori